Salah lagi di mobil, ayolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Derosa Auto. Hari ini Rosa mau nge-review uh, stok-stok mobil Derosa Auto. Uh, Rosa lagi berada di Oto, Palang Semi, Karawaci Hari ini karena BBM naik, teman-teman harga mobil uh, turun nih makanya Rosa mau review hari ini mobil-mobil uh, apa aja yang turun yang shop-shop yang masih ada juga jadi ikutin terus uh, tonton terus jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe biar Rosa tambah semangat bikin untuk teman-teman semua. Nah teman-teman hari ini ada tiga unit yang turun harga teman-teman teman-teman bisa pantangin terus ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe dan jangan lupa untuk uh, showroom atau dealer yang mau direview oleh Rosa bisa menghubungi channel The Rosa Auto atau nomor telepon di kolom deskripsi uh, Rosa akan bikin uh, jualannya gacor uh, showroomnya semakin terkenal uh, dan mencari harga yang terbaik untuk showroom-showroom teman-teman -showroom. nah, sekalian nah, kita terus hari ini nih ada Avanza Rosa pernah review kayaknya ini ya Avanza manual tahun 2013 yang airbag nih pajaknya uh, panjang nih bulan Agustus alamat STNK Jakarta Timur AM 100 ribuan lebih ya teman-teman ini kan waktu itu Rosa pernah kasih harga kalau nggak salah 110 teman-teman nah ini harganya di 108 juta udah turun dua juta nih teman-teman teman-teman langsung menghubungi channel derosanya ya ke pahajinya langsung teman-teman kita pakai kreditnya di DP 15 juta angsuran 2,9 sampai dengan 3,1 jutaan selama 4 tahun uh, data bisa dibantu teman-teman makanya teman-teman bisa langsung hubungi channel derosa Auto. untuk interior eksternal kita udah lakiin sekarang teman-teman semua body udah bagus bagus siap pakai interior eksteriornya sudah siap pakai semua teman-teman bisa cek test drive atau teman-teman bisa lihat unitnya dulu jadi jangan sampai kehabisan teman-teman ya, karena -teman. kita lagi turun harganya teman-teman yuk check out terus channel terus Auto untuk lihat stok-stok mobil yuk teman-teman kita lihat Nah, ini Rosa. Rosa lagi banyak pegang kunci mobil untuk review teman-teman. Buat teman-teman semua, Rosa review hari ini. Ini dalamnya semua udah rapi ya teman-teman. Bangku juga sudah fresh banget, wangi, bersih. Plafon sudah bersih, semua AC dingin, semua full. Semua tokonya sudah bagus, sudah di salon. Pokoknya udah terima uh, siap pakai banget ya teman-teman. Nah teman-teman Nyalain juga udah Kelihatan ya teman-teman Langsung on tokonya uh, Mesin masih halus Airbagnya ini masih uh, Berfungsi Ini masih mulus uh, Dashboard apa semua masih mulus Stil juga masih kenceng loh teman-teman Ini worth it banget Untuk tak di tahun 2013 ya opansa ya, E Tahun 2013 pokoknya uh, Rosa rekomin banget ya teman-teman untuk teman-teman mumpung harganya lagi turun uh, yuk buruan ya teman-teman jangan sampai ketinggalan uh, kita lihat unit 1 dua lagi ya teman-teman yuk ikutin terus teman-teman uh, nih Serena tahun 2006 waktu itu aku nge-review uh, rosa nge-review sama pak haji ini yang Serena HW, udah HWS, eh Serena Matic HWS ya, KM-nya ribuan. Waktu itu STNK-nya mati kan ya, sekarang sudah diperpanjang, KTP tetap masih tempel. Pajak Desember, eh, harga cash-nya waktu itu kalau nggak salah 65 masih masih apa adanya ya teman-teman, banyak eh, ininya ya, kekurangan ada eh, PR-nya sekarang semua sudah terima beres teman-teman sudah rapi semua pintu handle kanan handle kiri sudah oke okay. uh, pajak sudah panjang waktu itu uh, ini kan warnanya uh, kuning emas gitu ya sekarang kita udah cat tuh udah cat warna chrome silver pokoknya sesuai dengan uh, kerennya mobil nih kita kasih harga 70 hari ini tapi sudah terima beres terima panjang, STNK panjang, semua mobil udah rapi, semua sudah siap pakai teman-teman Tapi uh, 70 juga teman-teman jangan khawatir, ini masih bisa nego, tapi nanti nego langsung aja hubungin pahajinya atau ke nomor Rosa boleh, aja channel De Rosa Autonya boleh Ini keseluruhan juga udah oke okay sekarang Oh iya nah. Ini keseluruhan sudah oke, mesin-mesin juga sudah halus, pokoknya sudah di salon juga teman-teman. Untuk bangku, untuk interior kita lihat ke dalam ya. Pokoknya keseluruhan sudah oke okay banget, bangku sudah bersih semua, semua pokoknya udah oke okay banget ya teman-teman. Untuk uh, plafon semua sudah terima pakai siap pakai teman-teman semuanya. Pokoknya mobil dijamin uh, mesin juga garansi. Nah teman-teman langsung uh, boleh hubungin Pak Haji atau nomor telepon rosa di channel de rosa Auto. harga masih 70 juta uh, bisa nego masih bisa nego tapi keseluruhan pajak siapa sudah terima panjang ya teman-teman waktu itu kan kita terima apa adanya mobil sekarang sudah terima panjang terima beres semua mesin sama pintu uh, pr nya sudah kita rapihin semua jadi teman-teman siap pakai pokoknya mobilnya Nah teman-teman ini Rosa punya Ayla tahun 2015 Ayla tipe X Manual MPKM nya masih 105-an Tahun 2015 STNK Panjang di bulan Agustus alamatnya Tanggerang Kota ini rusak kasih harga di 82 juta masih bisa nego untuk temen-temen subscriber di rosa Auto masih bisa nego pokoknya datang aja langsung kan ini alamatnya di otopalem semi karawaci ya teman-teman suka banyak yang nanya itu alamatnya mana otopalem semi karawaci untuk keseluruhan ini mesin nyala nih AC nyala semuanya. Bodi-bodi masih oke, interior eksteriornya masih cukup bagus, cukup worth it pokoknya dah. Lihat samping ini juga masih mulus semuanya. Kalau untuk lecet sedikit ya wajar ya teman-teman, lecet pemakaian. Untuk spion semuanya spoiler semuanya masih sangat bagus. Untuk spion ini ada lampu ada lampu sennya teman-teman ya ke dalam ini kita ke dalam AC nya sangat dingin teman-teman adem karena <tantuk> cuaca lagi panas banget ini habis hujan mendung-mendung nggak mendung, ada hawa jadi aduh adem banget di disini AC masih cukup, dingin, uh, dashboard masih kulit jeruk, mulus, uh, rapi pokoknya, masih bagus interior semua. plafonnya bersih, semuanya. Kursi-kursi masih cukup bagus, nggak uh, ada yang tepos, nggak ada yang robek, semua pun masih bagus. Interiornya juga masih uh, mulus, bersih, dan. Pokoknya siap pakai, teman-teman. Mobilnya udah siap pakai. Kalau untuk wanita atau untuk keluarga kecil, ini masih oke okay banget. Harga di 82 juta masih bisa nego. Pajaknya panjang. Sangat rekomend banget untuk Rosa ini, ini ya, teman-teman. Review nih untuk teman-teman semua. Ini kan kita ada paket DP-nya, paket kreditnya di DP 15 juta, angsurannya 2 sekitar 2,3 selama 4 tahun. Tapi harga dan harga DP bisa menyesuaikan teman-teman mau. Misalnya DP mau digedein boleh. Data bisa dibantu teman-teman. Pokoknya datang aja langsung test drive, cek unit atau bawa montir pun boleh ke sini. Kita terima kok maksudnya hmm, Silahkan mau dicek ke bengkel resmi juga boleh Pokoknya uh, untuk mobil keseluruhannya udah siap pakai Teman-teman uh, insya Allah nggak kecewa Mobil Ayla-nya hmm, warna merah masih bagus banget Nah teman-teman itulah tiga mobil yang uh, Rosa review hari ini semoga menjadi rekomen banget untuk teman-teman yang lagi cari unit apalagi harganya uh, banyak yang uh, terjangkau sekarang lagi turun harga nih teman-teman semoga teman-teman banyak rezekinya uh, bisa membeli mobil di De Rosa Auto nanti rosa layani dengan baik teman-teman <laughs> pokoknya teman-teman uh, gak usah kecewa boleh untuk cek unit dulu lihat dulu atau tanya-tanya dulu boleh teman-teman uh, harga menyesuaikan teman-teman hmm, kok -teman, oh, punya uh, uang sekitar segini nih mbak uh, dapatnya mobil apa atau angsurannya sekian maunya gini-gini silahkan datang aja teman-teman pintu terbuka lebar untuk teman-teman semua apalagi subscriber Derosa Rosa Oto teman-teman bisa menyikapi dengan baik komen yang baik komen yang membangun maaf bila ada salah-salah kata mohon dimaklumi jika ada kekurangan reviewan Rosa bisa langsung tanyakan di WA atau di kolom komentar salam otomotif dari Rosa Salam dari soto, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.